Di 10 hari bulan Ramadhan di tahun ini, Alhamdulillah tim BWA melalui program Sedekah Kemanusiaan melakukan kegiatan penyaluran eh, paket sembako Ramadan kepada para duafa. Alhamdulillah dari semenjak di 2 hari yang lalu kita sudah mendistribusikan di Depok, Jakarta dan saat ini kita mendistribusikan di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Lebak. Kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari BWA yang telah menyalurkan sembako yaitu untuk warga kami, yaitu dari tim piatu sampai randa-randa. Kami sangat mengucapkan terima kasih selaku pimpinan warga Kaluncing. BWA masih terus mengajak kepada para donatur sekalian agar terus mau memberikan sedekah terbaiknya di BWA mengingat kebutuhan akan pangan kepada para duafa sangat diperlukan apalagi melihat dari ekonomi mereka yang sangat-sangat membutuhkan dan kesulitan sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan BWA tidak menetap kemungkinan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kami lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya dan juga di Ramadan-Ramadan selanjutnya.